Pool di Putrajaya Oke okay, saya kurang paham ini Kacang pul ini apa gitu kan Jadi penasaran banget Dan ini kiriman daripada kawan-kawan sekalian Yang ada di instagram dan juga di whatsapp Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Alright di sini dari channel Foket guys Kacang pool Apa ya Wow oh sini nak try kacang pulalah tapi kat putrajaya ni okay. iyalah kan kacang pul kan daripada johor tapi tak pergi johor macam jauh sangat pula and kurang pun nak cantikkan ke ke pemandangannya so, kenalah makan cari makanan dekat putrajaya aje nasib baiklah ada kacang pul larkin ha dekat Presiden 9 apa namanya tu medan selera presin 9 situ ada kacang pul so apa kata kita pergi try kacang pul kat situ Wo cantik ya semandangannya ini kacang full maksudnya cueh Wo sudahnya roti tuh. Oh kacang ini kacang hijau kah eh tak paham juga lah apa tu isi Kita tak habis lagi Nak cari makanan Johor Kat Putera Jaya lah Tapi sebab korang tak ajak Bela pergi Johor kan Aha. Hari ni kita ada Kacang full Larkin ha, Kacang full Haji Oh nama dia kacang full wow, Haji Wow macam sedap kan eh? uh, Dekat Larkin Bomber JB. Hmm. Kat depan Bela Kita ada kacang full dibagi roti Yang tebal ni Oh Dibakar dengan majeri Dan dalam ni ada kuah dia Siap bagi telur lagi Oh, uh, uh, banyak-banyak jatuh look. Telur dia Cair Yang best tu okay. Ada bawang Ada cili dan Eh, macam sedak tau oh, dia, Okay dia. I tak faham rasa dia Beras. macam mana eh? Cara makan dia Kita ambil roti, roti Lepas tu eh. Roti dia memainkan peranan juga Sebab kalau roti dia keras tak best Tapi ni Betul. roti dia Bila bila koyak Lembut Haa Macam tu Ui sedap. sedap Macam sedap dia, tapi saya tak tahu eh Tak terfikirkan macam mana ni macam macam guna sedap dah sedap Tambah-tambah hmm. kalau korang tergigit dekat area yang ada margarine tu Dia punya ranguk Masam-masam-masam sikit Roti gebu Tapi tak boleh Kena makan dengan ni Okay Kena okay. makan dengan ni Sampur kan Kita sampur kan Sayang lah nak pecahkan telur dia Tapi kena pecahkan juga Dia pecah Kena pecahkan in 3, 2, 1 Alright Tak pecah Degil sini telur Degil um, Telur ni tak nak pecah Ah, okay. itu dia telur dia telur kuning dia. Iii, kenapa saya bawang, tak suka kalau telur, kuning, telur macam, macam tu? Eh. Saya suka telur yang matang. Memang matanglah. Cili dia semua. Ia apa? Ha, ada carrot sekali Ia carrot je ni? Bukan bukan carrot. Ini cili. Wow. Oh no. Okey dia, dia bagi tujuh Daripada 10 sepuluh. Rasu ni pernah datang naik tak? Mak, nak saya lagi tak ya? Yang penting nampak isi daging guys tu. Oh daging isi d da eh What apa de? tu? ku apa apa <tik> apa? <ayalah. Terbambil. tik> <tik> Gak faham apa namanya? Perahan limau dia lagi. Berarti ni asin ni asin guys. Menaikkan selera gitu. Sebab rasa masam, dicampur pula dengan chili sikit. Chili ni pun tak pedas, tapi bila kita makan dengan chili dengan bawang dia dia letak tu at ada rasa bawang. Mm -hmm. And then ada bau chili tu. Okey. Menaikkan selera kita. Aha. Uh -huh. Ni kacang dia. Oh dia tu kacang pulo tak ketekut kacang sebab, sebab itulah, kan? sebab bila cak, cak, cak. saya nak tanya kawan-kawan, ni semua ni dia memang uh, bumbu dia yang dalam mangkuk tu terbuat daripada kacang ke atau kacang dengan daging sekali ya, saya tak faham ni dan saya juga tak perda, tak boleh terka macam mana uh, rasa dia mungkin mungkin uh, macam masin ataupun manis ke macam mana tapi kalau kita tengok daripada telur tadi ada telur dan lain sebagainya berarti mak rasa dia memang uh, sedap sedap tu ma maksudnya adalah uh, masin dan tak manis <laughs> puas tadi lagi pekat tau apa yang specialnya kacang pul haji ni dia guna kacang parang untuk kuah dia. Okay. Dan kacang parang tu daripada lubran dia orang ambil. Ha. Itu yang specialnya kedai ni daripada kedai-kedai lain. Telur kuning jangan lupa. Pergi mana-mana pun kena ada telur kuning. Oi. Oh. Cili ni pedas juga. Tadi bila cakap cili dia tak pedas kan? Bila dah gigit Ni tiba-tiba pula Ada ada Yalah, cili padi pasti, Mesti ada oh. Cili yang pedas oh. tu Cili padi ha, Korang yang tak makan pedas tu Jaga-jaga lah eh Tak masalah Ada cili padi ni lah. Pedas Tapi tak apa Bella suka pedas Eh macam sedap Oh Telur tu Telur ke Oh ya betul Eh sedap Eh murahnya aduh, kalau korang datang Korang boleh dapat Korang dapat rasa Kacang parang Daripada Lubnan ha, Itu yang oh, special Oh daripada ini. Lubnan Jadi korang dah lupa Datang kacang pool haji dekat Presiden 9 Putrajaya. Hmm. Bye, Bye Okay guys, dah selesai videonya. So itulah kacang pool di Putrajaya dan wajib kita coba kayaknya guys. Dan saya tak boleh terke macam mana rasa kacang pool ni. Maksudnya kacang pool ni, uh, bumbu dia ataupun kuah dia terbuat daripada kacang macam tu. Dan dia memang import, import lah. Daripada Lubnan macam tu. Dan so memang uh, special mungkin macam tu. Dan kalau saya tengok tadi, rasa dia macam uh, gurih ya. Gurih bukan manis tapi kalau bubur itu kebanyakan manis ada juga gurih ya yeah, kan Iyalah Saya pun tak faham lah Macam mana rasa dia Sebab di Indonesia ni Saya belum-belum Pernah tengok lagi Belum pernah makan lagi Yang selalu saya makan tu Kacang hijau Bubur kacang hijau Terus bubur ketan hitam Terus bubur nasi Nah tu je lah Makan dengan uh, Kuah santan Lepas tu Makan dengan Kuah-kuah-kuah yang lain Macam uh, Opor ayam dan lain sebagainya Tu je Kalau kat saya makan Bubur lah Tapi kalau kat sini Eh ini sebut Bubur ke bukan? Eh tak faham lah kacang poli Putrajaya ni Tapi memang rasa sedap Dia bagi 7 poin lah Daripada 10 dia bagi uh, nilai 7 So boleh kita cuba dan buat kawan-kawan semua yang dah pernah makan kacang poli putrajaya ni, boleh komen kat bawah macam mana rasa dia boleh jelaskan kan? Ha, terbuat daripada apa tu? Apa cuman uh, kacang dengan uh, apa nama? Tepung ke ataupun kacang dengan daging sekali. Lalu bagi dengan telur lepas tu sedap rasa. Oke, okay, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel saya, guys. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk senantiasa bahagia. Ya. Jangan lupa makan. Nanti kalau tak makan sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.